Berlokasi di Jingring, Sumber Kembar, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, spot petualangan kali ini penuh dengan legenda, mistis, dan misteri. Namun berbagai faktor tersebut tidak membuat keindahan alam yang ada di spot petualangan ini hilang. Penasaran seperti apa spot dan destinasi petualangan tersebut? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Gua Gembiang, salah satu spot petualangan yang gental akan sejarah, jejak petilasan, dan berbagai cerita mistisnya berlokasi di Desa Kuripansari, ke arah rumah sakit Sumber Gelagah. Gua ini juga terlihat ramai oleh para petualang. Berada di lereng Gunung Lirang dan Gunung Penanggungan, gua ini berada di ketinggian 600 mdpel. Hal ini menjadikan gua gembiang menjadi salah satu spot petualangan yang patut diperhitungkan untuk didatangi. Konon katanya, gua yang memiliki keindahan alam yang indah ini merupakan salah satu tempat pertapaan Raden Wijaya sebelum ia menjadi raja dan kerajaan Majapahit. Para penilik sejarah mengira kalau ia mendapatkan wahyu atau wangsit untuk mendirikan Majapahit. Nama gua ini diambil dari nama para leluhur yang pernah singgah di sini. Gembiyang sendiri adalah seorang pengikut Raden Wijaya yang akhirnya mengabdi pada beliau di gua tersebut. Sehingga gua tersebut sampai diberi nama Gembiyang. Banyak cerita legenda dan mitos yang membuat gua Gembiyang berkaitan dengan sejarahnya kerajaan Majapahit. Salah satunya adalah cerita berbagai pusaka sakti para leluhur Majapahit yang bersemayam di gua tersebut. Gua tersebut sampai sekarang masih suka didatangi para pertapa yang akan meminta sesuatu. Tidak heran banyak misteri dan mistis yang menceritakan, kalau para pertapa yang suka meminta sembarangan malah mendapatkan petaka di gua tersebut. Gua Gembiang merupakan gua alam, artinya gua ini terbentuk secara alami dan tidak ada campur tangan manusia. Berada di arah timur dari bukit, gua ini cocok sekali untuk melihat matahari terbit. Semburat orangnya yang dikeluarkan matahari menyinari mulut gua, pemandangan yang cukup indah. Legenda dan cerita petilasan yang lainnya, adalah Gua Gembiang menjadi salah satu tempat untuk berlindungnya Erlangga. Erlangga adalah putra dari Raja Udayana dari kerajaan Bedahul Bali. Aura mistis tidak melulu menggambarkan tentang Gua Gembiang, Gua yang masih menarik untuk dijadikan spot untuk caving ini. Mempunyai kondisi alam yang masih asri. Bebatuan kecil dan besar berjejer rapi di mulutnya. Cukup unik dan cukup menantang saat para wisatawan ingin caving di dalam gua Gembia. Hal ini berkaitan dengan dilarangnya penerangan saat masuk ke dalam gua. Jadi para wisatawan tetap dibiarkan masuk tanpa penerangan untuk menelusuri gua tersebut. Ketika masuk ke Gua Gembiang, jangan kaget dan takut jika melihat ada kain putih di beberapa tempat. Kain putih tersebut hanya menandakan jika tempat tersebut dipercaya sebagai petilasan oleh aliran kelompok tertentu. Karena daya tariknya, Gua Gembiang masuk ke dalam tujuh destinasi yang direkomendasikan saat berada di Tulungagung.